Kembali lagi di channel Mahwatch, bersama Sejo di sini G-Shock Frogman terbaru akan segera rilis. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Di antara sekian banyak seri G-Shock, seri Frogman adalah salah satu seri G-Shock yang paling cocok bagi penyelam. Selain tangguh, G-Shock seri Frogman sudah dilengkapi dengan spesifikasi yang sangat mumpuni untuk para penyelam, seperti sensor dan ketahanannya terhadap air. Kabar baiknya, G-Shock Frogman terbaru akan hadir dengan full display analog. Koleksi baru itu adalah seri GWF-A1000, yang merupakan G-Shock Frogman pertama dengan display analog. GWF-A1000 akan hadir dalam 3 varian warna. Dibandingkan dengan seri Frogman sebelumnya, seri terbaru ini akan hadir dengan aksen warna yang berbeda pada dial dan bezelnya. Namun bisa dilihat, Desain asimetris tetap dipertahankan sejak Jisok Frogman rilis pertama kali pada tahun 1993 silam. Menariknya, display analog pada jam tangan ini punya dua mode fungsi, yaitu dive mode dan tight move. Saat menampilkan dive mode, jarum jam dan menit akan saling tumpang tindih dan bergerak serempak. Tujuannya adalah agar perhitungan durasi menyelam lebih mudah dibaca. GWA 1000 juga otomatis mencatat titik dan durasi penyelam yang bisa dilihat pada aplikasi G-Shock Connected. Kedua, jam tangan ini bisa menampilkan tide mode. Subdial di posisi jam 3 menunjukkan data gelombang pasang surut di lokasi dan tanggal tertentu. Sedangkan subdial di posisi jam 8 menunjukkan waktu setempat di mana pasang surut terjadi. Selain desain yang keren, jam tangan ini memiliki dimensi diameter 53 mm dengan ketebalan 19 mm dan berat 119 gram. G-Shock Frogman gwf 1000 hadir dengan material dan struktur yang canggih. Dengan struktur monokok, case, dan back cover digabung menjadi satu unit Material yang digunakan adalah resin yang diperkuat dengan carbon fiber Tidak hanya itu, jam tangan ini juga sudah menggunakan kaca sapphire crystal glass with anti-reflective coating Nah, selain itu, jam tangan ini juga disenjatai dengan bluetooth, radio controller, taf solar, super illuminator, timer, alarm, dan sebagainya Nah, untuk kemunculan dari jam tangan ini dikabarkan akan hadir Juni 2020 ini. Untuk harga jam tangan ini diperkirakan mencapai 800 US Dollar. Kalau kalian sudah tidak sabar menunggu kehadiran G-Shock Frogman terbaru ini, kalian bisa langsung cek jamtangan.com untuk berbagai varian dari G-Shock Frogman. Dan tentunya nantikan G-Shock Frogman terbaru ini